Yo, welcome back on my watch youtube channel Still with me Orewa the Desho hmm, Di video kali ini gue kayaknya mau Apa ya? Bukan review sih ya Ada sedikit edukasi juga Tapi gue maunya seru-seruan sih Sama beberapa Ya subscriber kita Sama followers dia kita Ya buat seru-seruan Kalian pengen tau? Uh, check it out, terus uh, jangan lupa ya. Kali ini, soalnya ada yang beda, ya. So, tonton sampai habis. Oke, okay? stay tuned. Halo, perkenalkan, nama saya Asep. Saya bekerja sebagai agen properti. Perkenalkan, nama gue Udin, dan pekerjaan gue adalah sebagai seorang desainer. Nama saya JJ. Saya konten creator. Oke, okay. Sinta. Saya jadi tukang tulis. Nama saya Didi. Uh profesinya profesinya saya pengusaha Foto pertama kira-kira itu dari mana asal brandnya? Citizen ini ya? Jerman? Rusia Citizen. Gak sih Deket sih Rusia Jepang oh, oh. Sampai ke Jepang kan Didi Namanya, yeah. di Didi Namanya udah oh. Citizen Citizen uh. Swiss oh, Itu dari Jepang loh Oh, Jepang. Jepang. Jepang. Kira-kira mobilnya apa deh? Am um, Quartz. Ah, uh, gampang itu, Mas. <klihat> ini sih automatic nih eh. kayaknya. Lebih tepatnya sih ini quartz solar oh. dan dia sudah Eco Drive, Mas. Alias ramah lingkungan. What? Oh, bisa Solar. Setelah tahu. Eko. Sepas KKP Eko. Iya. Kan di mobil kan Eko kan ramalin gue. Iya juga. Diapa juga Eko ya. Kayaknya kuat deh. Ya betul nggak sih? Ya lebih tepatnya sih ini kuat solar. Automatic. Hmm, Terus, bisa otomatis, "sotoy, sotoy, iya. sotoy. enggak sih? Itu lebih tepatnya kuat solar. Jadi, ada yang ngerti kuat solar ini yang dari paket tenaga matahari? nah rokannya tenaga sapi, namanya apa? Iya, <laughs> iya, <laughs> dok.. ini.. Delman ini <laughs> eh, kuda deng iya, iya, iya, iya, 10? 10 juta 10 juta <laughs> uh, lebih tepatnya sih 38 juta. Wow. 2 juta? Udah 2 sampai 3 lah. Benar enggak? Itu 38 juta. Sori-sori lah. 38. Kisaran ya, saya biasanya beli sih paling murah 10 jutaan gitu. Oh. Ya mahal itu tiga puluh delapan juta oh <tuk> <dan Kami> tahu, <tuk> gitu, kan? berarti harus belanja lagi iya belilah di eh. oke okay, siap mas harganya ini di bawah sejuta 2 sampai tiga jutaan sudah ya, yakin 2 sampai empat jutaan De deal? deal. Uh, itu 38 juta sih oh, so, oh. mahal kok kalau buat kamu nggak mahal kok eh uh, gendernya kira-kira coba atau cewek? Cowok, Seiko 5 enggak sih? Uh, -huh. oh, okay. King Seiko. Gendernya sih kalau dilihat dari diameternya dan lain-lain, ini harusnya bisa unisex ya. Cuman mostly mungkin yang pakai rata-rata cewek. Ini langka, langka. ini cowo ini, Mas. Hmm. Ini kelihatan. Rata-rata sih buat cowok sih kira-kira. Mmm, kalau ya dari modelnya sih biasanya sih ya bisa cowok cewek sih tapi kayaknya cowok lebih cocok deh kayaknya kayaknya unisex nah terus strapnya nih apa materi? materialnya apa strapnya leather ya hmm, lebih tepatnya spesifiknya kulit apa keruko wow kamu kok ya, bisa memetakan kulit kroko ya, <laughs> ya kan gak tahu itu kalau buaya itu dia kan bisa memetakan buaya apa enggak ya leather kulit dong mantap canggih sekali pengamatannya wow. ada Kulit ini mas kayaknya. Kulit? Hmm, -mm, Bener sih. Apa, tebalah, apa itu? Eh, kalau kayaknya sih kulit sih ini. Hmm. Letter ya, Lebih kulit ya. kulit apa? Waduh. Kalau dari motifnya sih kayaknya buaya Wih, gak sih? Buaya, gak nah ada matinya. <laughs> <Bener. laughs> Waduh, bener <laughs> nih buat yeah, cowok nih buaya iya. nih. <laughs> kulit, leader. Lebih tepatnya kulit apa? Kulit, ayam. <laughs> <laughs> itu? Bisa sekarang nanti ya Mana lagi? <laughs> Mana lagi? Itu kulit laki-laki Hah? Kulit buaya oh. <laughs> Wow itu. Wow ya? Amazing Kira-kira harga berapa sih? Harganya berapa untuk jam dengan spek seperti itu? 40 Wow Juta? benar Wiii Wow <laughs> 8 sampai Waaah Buaya itu mahal ini di sini ada namanya King, pasti mahal nih, ya. pasti ini King soalnya Betul. kan raja kan. Um, tapi kalau dari desainnya um, mungkin 100 kali ya, sampai dua ratus. Itu ya nggak mahal-mahal banget sih untuk kantong-kantong kita masih terjangkau. Ini ya, yang sekarang King Seiko nih saya ngikutin paling di atasnya tiga puluh sekarang. Gak pun, gak pun, juta, 30 mas. 30 juta. <laughs> gimana ya, kita mas pun, nambah gitu gimana pun, saya pun, <laughs> gak Canda mas. Lebih tepatnya sih ini berapa harga? Harganya ini sejuta. Oh, enggak ya? Terus di bawah pun, gak pun, gak pun, gak pun, gak pun, gak ini gak pun, gak pun, gak pun, gak pun, gak pun, gak ini eh, Prancis pasti. Salam. Salah. Ini <laughs> mereknya Hublot. Hmm. No no. Ya betul. Iblu. Iblu. Oh. Iblu ya. Iblu. Iblu. Oh ya. Kalau dari namanya sih kayak gini sih biasanya Swiss nggak? Yep, itu dari si. Swiss Made sih pak. Luar negeri. <laughs> dari Jerman. Salah. Dia Swiss Made sih. Oh, Oke. Okay. Swiss bukan? Yep. Sell me this pen Ini dari... Jerman hmm? uh, Lebih depan ini sih Swiss made Oh, oke okay. Mending saya tanya itu uh, Kira-kira strapnya, materialnya apa? Hmm. Ya, Berkilau-kilau, transparan Apa ya? Sapphire. Yep. Okay, Yups, uh, dia udah kristal sapphire sih. Oke, sapphire. Jadi dia berkilau kayak kamu kayak Pistol sapphire. Mm, itu transparan, mas. Iya memang, memang bisa melihat apa aja itu transparan. Tembus pandang. Trans, ya. transparan. Ya, yeah. anu mas plastik kayaknya. Plastik. <laughs> udah coba <jangan> ya? main. Boleh <laughs> ngobrol. yang transparan itu, aduh masa kaca mas aduh aduh mas ada ini yang... itu spesial mas oh? Apa? itu sudah kristal sapphire widih itu semua casingnya, strapnya, itu udah sapphire kristal Duh, mantep kan karena... sulit kan nih mas ini apa ya Srebi transparan, uh... transparan gimana? iya iya transparan sebening jiwa gitu wow Rubber bukan di Oh ya bukan, ya. Oh. ini bahannya adalah Crystal Sapphire Wow Crystal Sapphire <laughs> <No>. Oke <Okay. laughs> Mungkin bahannya resin, tapi yeah. bentuknya kayak stainless steel gitu ya Iya nah, gak sih? Itu dulu wow lagi sih bang, itu udah oh. Crystal Sapphire semua Jadi seluruh wow. material lu sudah pakai Crystal Sapphire Rubber? Dulu? Ya salah dong Gak kelihatan ya. Justru karena ini tuh, dia kan kristal. Jadi dia kristal sapphire. Oke. Okay. Harganya berapa kira-kira? Hmm... 70-80 juta. Nah, harganya ini kayak harga... Mungkin harga dikahannya atau Oh. 2000 dollar. 2000. Dollar. Ayo hitung. Mungkin di harga 200 sampai 300. Sultan punya. Harganya kira-kira berapa, deh? Harga Sultan ini. Mirip-mirip pada rumah di Surabaya bagian barul, Mas ya. Mana, Mas? Ada yang ada patung Singapurnya itu loh. Laka santri, Mas? Iya, dekat-dekat situ. Harganya itu sekitar US dollarnya tuh ya, Mas. Saya bacain ya. Empat ratus dua puluh dua ribu. Nanti kalau anda punya Google bisa di rupiahkan. 20 juta ke atas. Nah dari ketiga jam itu anda senang ya mas <laughs> dikasih kesempatan untuk pilih. Iya <laughs> yeah, yeah, pasti udah tahu lah masnya ini. Iya yang terakhir lah tuh. Nah, Bajunya tuh buat siapa terus? Ini buat, buat saya Yang paling terakhir lah mas, yang enam koma dua miliar. Iya bener lah kira-kira uang segitu mau buat apa? <laughs> buat beli, <laughs> buat uh, saham di oh, <laughs> amin <laughs> ya Allah gue sih kayaknya yang terakhir deh okay. <laughs> iya. iya lumayan lebe iya. King Seiko kenapa King Seiko? soalnya bisa tak pake yang... karena aku tadi bilang dia unisex Kalau yang 6,2M ini gak mau yang terakhir lah. Oh, bisa nanti Paling nanti tinggal hoi. anu ya, penerter ya. Cibannya oh. oh. nama persen gitu kayak ya, buat full pakai kredit full. Kredit, bisa, kartu kredit bisa. Ya, mirip-mirip lah kayak hmm. di cetakata.com. Oke. Okay. Oh, mantap. Ya, ya, ya. Gimana tadi seru-seruannya? Lumayan kan? Hmm. Oh ya gue bilang kali ini ada yang beda. Ya, gue mau kasih giveaway lagi buat kalian ya. Kali ini yang pengen gue kasih adalah Casio G-Shock seri klasik yang pernah dipakai sama The Rock or Dwayne Johnson ya. dw 9521 VDR. Mau dong G-Shock? Nah ini khususnya buat yang udah subscribe. Nah kalian bisa ngikutin giveaway kali ini yang pengen ikut jangan lupa subscribe dulu terus jangan lupa bikin ID IG juga kalau belum punya IG kalian bikin ya karena nanti pemenang giveaway nya akan di DM juga sama mimin-mimin kita oke okay, giveaway Casio G-Shock DW9521VDR syaratnya tadi gue seru-seruan kan ada tiga brand tuh ya ada tiga brand kan sih sang sang oke okay. sebutin apa tiga brand tersebut gampang kan jawab di kolom komen ya sertakan IG IG ID kalian juga ya terus jangan lupa subscribe nyalain loncengnya juga terus like juga and then oh ya yeah, yang belum jadi subscriber nanti postingannya cuma dianggap spam ya itu aja Oke okay, gue tunggu jawaban kalian 15 Juli ya nanti tanggal 16 gue usahain udah ada pemenangnya Oke okay. sekian dulu hmm, semoga beruntung and see you on the next video bye Ini buat saya boleh ini kasih oh iya, iya, iya, iya, aja langsung ini iya, iya, iya. dah ini ya iya, iya. Dah. Nanti saya bosen ya, tadi, Mas, ya. Iya. Saya tunggu loh Terima kasih lu masih hmm. hadir di sini oh ya. Oh iya sama-sama. Dadah. Dadah.